Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Ada sebuah info penting banget ya untuk warga konola. Jangan sampai lupa nih untuk selalu men mendukung karya-karya terbaik di dalam kesayangan kita dengan menonton vlog-vlog terbaru dari Leslar. Yang pertama persahabat sudah di-up video terbaru nih. Kolaborasi bersama Torik di channel YouTube-nya Papa Bilar. Itu persahabat ya Torik kalah, traktir double date. Wow! Bahagia banget ya, Papa Bilar? Pasti memenangkan pertandingan. Masya Allah, mudah-mudahan dukungan semakin banyak, support juga semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita yang belum mampir ke channel Youtubenya Rizky Bilar. Yuk, sama-sama kita kompak, ramaikan channel YouTube Papa Bilar. Selain di channel Youtubenya nya Papa Bilar, oh sahabat, vitamin bahagia pun di... Suguhkan lewat channel youtube Leslar Entertainment Ini momen kemarin ketika Leslar Berkunjung ke tempatnya Pak Bamsud Persahabat perhatikan bersama Korudi juga Ini wajib kita dukung Mudah-mudahan Leslar Metaverse Menjadi salah satu tentunya kejutan yang membedakan dari Leslar sebelumnya Dan kita lihat juga persahabat dari akun Meta Metaverse sendiri Ini mengunggah sebuah kabar spesial Bahagia dan membanggakan Satu jam yang lalu Ini memposting sebuah kabar Bangsud jadi bagian dari Leslar Metaverse Dibuatkan avatar khusus Wow Masya Allah banget ya Pak Bangsud Ini dibuatkan avatar khusus nih Alhamdulillah Ketua MPR RI, Bambang Susatia menjadi bagian dari Leslar Metaverse Disimak juga Bersahabat di kalimat Getsen yang dituliskan di postingan ini Terima kasih untuk para Leslarian yang sudah memberikan kepercayaan serta dukungannya kepada Leslar Atas antusiasme kalian Leslar Free Sale berhasil terjual habis dalam waktu satu menit Wow! Untuk yang belum mendapatkan Dollar Leslar, kalian bisa membeli saat Priscel nanti. Jangan sampai ketinggalan, tuh teman Masya Allah banget ya Bismillah. Semoga ini jadi awal yang baik untuk kedepan yang lebih baik lagi. Semoga Leslar, metafor sukses dan berkah berkah. Amin ya Rabbal alamin. Berikutnya persahabat, vitamin bahagia kita dapatkan, persahabat ya. Di sini ada sebuah ungkapan postingan. Wow, ternyata apabila hari ini. Sedang tapping di acara QWS bersama A.A.Rafi Ini untuk acara besok siang jam 12 Persahabat ya pertandingan terbesar nih Antara A.A.Rafi melawan Papa Bilar Dalam pertandingan pingpong persahabat ya Momen ini pun info ini kita dapatkan dari Akun Sabar.Tingan Skeleslar Ada kalimat cancel yang dituliskan Diwajibkan untuk Leslar Lover semua Angkatan besok hukumnya Fardu Ain Nonton ini jam 12 siang jadi jam 11 TV udah harus nyala ya biar kagak kelupaan Duh info nih diingatin bersahabat ya Karena hukumnya Fardu Ain katanya itu Masya Allah <laughs> Saking gak mau ketinggalan bersahabat ya dengan momen besok nih live-nya Dan ini ada tentunya kejutan yang kita dapatkan Papa Bilar lagi tapping dulu nih di SCTV Outfit yang dipakai juga ini kece banget ya Papa Bilar Makai kacamata, aduh makin ganteng makin luar biasa Terpancar dari wajahnya kita lihat juga ke momen berikutnya wow, sudah dimulai aja ah, nih persahabatnya pertandingan antara Papa Bilar melawan A.A.Rafi Hamad, semangat terus buat Papa Rizky Bilar mudah-mudahan bisa memenangkan pertandingan melawan Rafi dalam pertandingan bola pingpong, kita masih menunggu kejutan lain